Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Syukur Alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi di channel ini Salawat dan salam, selalu dan tercurahkan Kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasalam Allahumma soli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya, selalu diberikan kesehatan dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin Ya robbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Al-Quran memang memposisikan hewan dalam kedudukan rendah dari manusia. Namun, hal tersebut bukan alasan bagi kita untuk semena-mena terhadap hewan. Dalam ajaran Islam, rasa belas kasih patut kita tunjukkan ke makhluk ciptaan Allah lainnya. Termasuk kepada hewan, ada beberapa bentuk hewan yang tidak diperbolehkan untuk dibunuh, salah satunya adalah katak. Berikut alasan di balik larangan ini, bagaimana hukum dengan mengonsumsi katak. Dan apa saja keutamaan ramah terhadap hewan ciptaan Allah. Apa janji Allah kepada mereka yang menyayangi hewan. Di dalam kehidupan, manusia tak hanya berinteraksi dengan sesama manusia lainnya. Hewan menjadi salah satu makhluk hidup, yang juga akrab dengan manusia. Makhluknya pun beragam, ada yang lebih suka memelihara sapi, ayam, kucing, dan lain sebagainya. Tak hanya itu, ada juga hewan yang berada di alam liar, dan patut dilindungi. Seperti gajah, singa dan masih banyak lagi. Jika selama ini kita menganggap hewan hanyalah makhluk kecil, yang tak bisa berkomunikasi, Sepertinya pendapat itu kita kesampingkan dulu. Karena sebenarnya hewan, dan beserta makhluk lain juga sebenarnya memuji Allah, meski pujian tersebut berbeda dengan cara kita menyembah Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dalam Quran Surat Al-Isra ayat 44 yang artinya, Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah dan tak ada suatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Keistimewaan hewan ini menjadi sebuah kado, yang diberikan oleh Allah. Untuk itu manusia sangat dianjurkan untuk menyayangi hewan, dan tidak semena-mena memperlakukan makhluk kecil ini. Dalam keseharian pun misalnya, siapa sangka, hewan yang kita anggap tidak berharga seperti katak, mendapatkan tempat khusus di mata baginda Nabi Alaihi Wasallam. Menurut Nabi, suaranya yang bising dan sahut menyahut itu pada hakikat merupakan suara bertasbih, memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut beberapa riwayat, katak dilarang dibunuh karena suara katak merupakan suara bertasbih. Katak berperan memadamkan api ketika Nabi Ibrahim Alaihi Salam dibakar. Dari Abdurazak Rahimahullah dalam Kitab Al-Mushanaf, Rasulullah Alaihi Wasallam bersabda. Berilah keamanan bagi kodok, jangan dibunuh, karena sesungguhnya suara yang kalian dengar adalah tasbih, tahmid, dan takbir. Sesungguhnya hewan-hewan meminta izin kepada rapnya untuk memadamkan api, dari Nabi Ibrahim maka diizinkanlah bagi katak. Kemudian api menimpanya maka Allah, menggantikan untuknya panas api dengan air. Hadis Riwayat Anas bin Malik, Sahih, Abu Said, Asis Syami Ibrahim, bin Abi Ablah dan Abaan bin Salih, keduanya Sikah. Hal-hal sekecil ini saja menjadi perhatian utama bagi sang nabi, maka tak heran jika beliau benar adalah panutan bagi umat muslim dalam segala aspek kehidupan. Mungkin hal ini masih susah untuk kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Namun jika belum mampu mencontoh perilaku nabi sallallahu alaihi wasallam Bukankah dengan tidak berlaku kasar sudah mengarah kepada kebaikan? Katak merupakan hewan yang hidup di dua alam, di darat dan di air. Dalam hal ini, pendapat ulama juga berbeda dalam membunuh, dan memakan daging katak. Ada yang mengatakan boleh, ada pula yang mengharamkan. Ulama Syafi'ijah berpendapat, bahwa semua bangkai yang berada di air adalah halal, kecuali katak. Sementara itu, Ulama Hanabilah berpendapat, jika semua yang bisa hidup di darat, dan di air tidak halal jika tanpa disembelih Seperti halnya katak, tidak boleh dimakan karena hadis Rasulullah Alaihi Wasallam yang melarang membunuhnya. Sementara seperti Imam Malik menghalalkannya, umumnya ulama yang mengharamkan katak, disebabkan kondisi katak yang hidup di dua alam. Ada juga yang beralasan bahwa, Katak merupakan hewan menjijikkan. Juga karena banyak ditemukan kodok yang beracun. Mereka berlandaskan kepada keyakinan, bahwa selama tidak ada penjelasan dari Nas Al-Quran, dan hadis, tentang keharaman binatang, binatang itu halal untuk dimakan. Ulama sepakat tentang larangan membunuh katak, berdasarkan hadis Rasulullah yang diriwayatkan dari Abdurrahman bin Usman. Suatu ketika ada seseorang tabib yang berada di dekat Rasulullah, menyebutkan tentang obat-obatan. Di antaranya disebutkan bahwa katak digunakan untuk obat. Lalu Rasul melarang untuk membunuh katak. Hadis Riwayat Ahmad nomor 15757 Setiap pendapat yang ulama sampaikan, adalah sebuah bentuk pemahaman, yang tidak sepatutnya menjadi sebuah perdebatan. Majelis ulama Indonesia menghimbau, Agar daging katak sebaiknya dihindari untuk dikonsumsi, mengingat adanya perbedaan pandangan para ulama, larangan membunuh dan mengonsumsi katak pada akhirnya memang menyimpan rahasia dan hikmah tersendiri bagi kita. Pernahkah Anda membunuh dan memakan hewan ini? Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah alasan kenapa umat Islam dilarang membunuh katak. Semoga bermanfaat untuk menambah pengetahuan, bagi kita semuanya, dan dapat dijadikan pelajaran, untuk lebih baik lagi ke depannya. Amin Ya robbal Alamin, Walohu Alam Bisowab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.